halo sobat bediler berjumpa lagi bersama saya pastinya hanya di Jaya Airco Kediri Jawa Timur. Nah kali ini saya sedang packing orderan senapan angin dan di sini saya ditemani oleh tim packing saya dan di samping saya ini ada berbagai orderan senapan angin dari sahabat bediler pada tanggal 21 Desember 2022 dan siap di packing dan dikirim di hari ini juga. Oke yuk langsung saja kita akan mengulas satu persatu orderan senapan angin dari sahabat berdealer di seluruh Indonesia yang siap di packing dan dikirim di hari ini juga Nah untuk orderan yang pertama yaitu dari Bapak Niko Kota Maluku Nah untuk orderannya sendiri yaitu ada senapan angin gejluk DWP Fusion 2560 magnum hitam plus manometer Nah jadi seperti ini ya sahabat berdealer untuk tampilan senapan anginnya <tuh> Dan untuk senapan angin ini juga sudah dilengkapi Dengan manometer yang terletak di bagian bawah popor senapan angin ya sahabat bediler Dan untuk orderan senapan angin ini yaitu secara full set Itu ada tambahan aksesoris teleskop Basnel 39 kali 40 AOEG Nah jadi seperti ini ya sahabat bediler untuk teleskopnya Dan untuk orderan senapan angin ini juga sudah Mendapatkan bonus perlengkapan seperti spare part, tali sandang. Nah, tali sandangnya terdapat tulisan Fusion, ya sahabat bediler, dan ada peredam standar, mimis tester, dan yang terakhir yaitu ada STKS (Surat Tanda Kepemilikan Senapan Angin). Oke, yuk lanjut untuk orderan yang kedua, yaitu dari Bapak Jeffrey Kota Malang, ya sahabat bediler. Nah untuk orderannya ini yaitu ada senapan angin gejlup DWP Fusion 2540 AK47 lipat hijau-hitam plus manometer. Nah jadi seperti ini ya sahabat bediler untuk tampilannya. Nah untuk senapan angin ini menggunakan popor lipat jadi bisa dilipat kembali ya sahabat bediler. Dan untuk senapan angin ini juga. Sudah dilengkapi dengan manometer yang terletak di bagian bawah popor senapan angin Nah untuk senapan angin ini yaitu paling best seller banget di Jaya Erival ya sahabat bediler Dan untuk aksesoris tambahannya yaitu ada teleskop spike Mill dot 312 kali 40 AOL Nah jadi seperti ini ya sahabat bediler untuk teleskopnya Dan, dan untuk aksesoris tambahan yang kedua yaitu ada Mimis jawara GR08, dan untuk orderan senapan angin ini juga sudah mendapatkan bonus perlengkapan seperti tali sandam peredam standar, mimis tester, spare part, dan yang terakhir ada STKS, yaitu surat tanda kepemilikan senapan angin. Nah, jadi ini sudah dijamin aman, ya sahabat bergelar, karena sudah mendapatkan surat izin secara sah oke lanjut untuk orderan yang ketiga yaitu dari Bapak David Kota Surakarta nah untuk orderan senapan anginnya yaitu ada senapan angin gajeluk DWP Fusion 2540 AK47 hijau hitam nah jadi seperti ini ya sahabat beneran untuk tampilan senapan anginnya, nah untuk senapannya sendiri sudah dilengkapi dengan manometer yang terletak di bagian bawah popor senapan angin dan untuk orderan senapan angin ini juga sudah mendapatkan bonus perlengkapan Seperti mimis tester, peredam standar, tali sandang Dan juga pastinya mendapatkan STKS yaitu surat tanda kepemilikan senapan angin Oke lanjut untuk orderan yang terakhir yaitu dari Bapak Hendra Kota Surabaya Nah untuk orderannya sendiri yaitu Uh, Gejlok DWP Fusion 2540 AK47 lipat hijau hitam plus manometer Nah jadi untuk orderan senapan angin ini hampir sama dengan orderan yang sebelumnya ya sahabat bidiran Karena uh, senapan Gejlok DWP Fusion 2540 AK47 lipat hijau hitam ini sangat menjadi senapan angin yang paling best seller di Jaya Air Rifle. <tuh> Oke okay, sahabat bidiran jadi Uh, itu tadi untuk ulasan orderan senapan angin dari sahabat bediler pada tanggal 21 Desember 2022 Yang siap di packing dan dikirim di hari ini juga Nah untuk sahabat bediler yang sudah order senapan angin ini Terima kasih ya sahabat bediler Semoga barangnya selamat sampai tujuan dan pastinya dijamin awet ya sahabat bediler Dan untuk kelengkapannya juga sudah kami cek terlebih dahulu sebelum pengiriman Jadi pastinya dijamin awet tanpa ada Kurang satu pun ya sahabat Bediler Oke sahabat Bediler terima kasih Saya undur diri dulu dan salam Bediler